katong dua selama ini yang masih membekas di beta pun hati dan pikiran cinta jujur memang beta masih cinta balong bisa berbalik Terlalu banyak kisah yang bertahuk hmm. di alen lunak kisah yang beta Kita masih cinta, belum bisa berbagi Darsenora meski memang saya mungkin kembali Terlalu banyak kisah yang mengetahui. seperti dulu lagi Oh terlalu banyak kisah yang bertauki tinggalin menangis